terima kasih saya ucapkan kepada semuanya telah mendukung channel ini ya. Uh, saya meminta mohon maaf kepada semuanya jika di dalam lagu ini nanti banyak yang salah jadi aku minta maaf dan sekali lagi aku minta dukungan daripada semuanya teman-temanku sahabatku dan saudaraku saya minta dukungannya dengan cara me-like comment dan subscribe di bawah ini Oke okay? Horas dari Si Siboltap gon Bali ganamai nang di Bali ganjor mai nama Baliga, oon daw may. So go to my now, na it.